My channel, and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, sempat sembilan. Dalam video kali ini saya berada khususnya di CV Putra Singgalang Motor khususnya dalam hal jual beli mobil baru dan bekas dengan proses cash dan kredit bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe yang belum subscribe bantu di share dan like serta komennya kali ini saya melihat mobil Canter tahun 2012. Khususnya yang berada di sebelah pojok sana. Next yuk. Nah. Mobil kantor dengan box. Sekarang kita lihat bagian depan sedikit. Seperti apa kan mobil kanter ini? Tahun 2012, teman-teman. Ready -teman, stop khususnya di Putra Singgalang Motor. Sedikit kita review bagian dalamnya, teman-teman. Yuk, let's go bro. Ini bagian luar. yuk bagi teman-teman yang berminat Silahkan jumping di Jaya Putra Singgalang Motor. Ini bagian luar cat masih orisinil. next kita lihat bagian dalam sedikit. oke, okay. ini bagian dalam masih orisinil ya. dashboard. bagian plafon buka harga 165 juta nego di tempat khususnya di CV putra Senggalang motor silahkan japri di sini teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana atau kontak person ke nomor 083374 656554 next kita lihat kok bagian dalamnya sedikit Oke, okay. ya. Yeah. Bagian teman-teman atau rekan-rekan luar sana, ini khusus bagian dalam atau yang ingin melakukan membawa barang-barang atau muatan silahkan saja. Seperti ini bagian dalam. Oke, okay, ready Bagian samping kiri Ban masih bermerek Gajah Tunggal Kondisinya seperti ini teman-teman Masih ready Ready stock Kanter khususnya di CV putra Singgalang motor silahkan saja datang atau japri di kawasan ini teman-teman terkait -terk -terk berada luar sana seperti inilah dan ini bagian depannya oke okay, cukup sekian dan terima kasih